Baiklah para sahabat dan selalu dimanapun kalian berada untuk nih kabar terbaru di malam hari ini Ada ya, sebuah bukan spesial nih para sahabat, ya, yang kita dapatkan malam hari ini Kita lihat tuh, Masya Allah, BBL embul banget ya Lagi video call bareng Bang Dery nih para sahabat, ya Masya Allah Fokus ke BBL ya, yang semakin embul Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu dan semoga menjadi anak yang seleh Amin Dan kita juga, Pak sahabat ya selalu dengan kalimat yang di oleh Bang Dery BBL sayang aku, katanya tuh Wow, sayang warga Konoha dong <laughs> Masya Allah banget ya, mudah-mudahan semakin banyak Yang mensupport, yang mendoakan buat BBL Momen ini pun diunggah kembali Oleh akun Sendal Putian Skor Bilar, para sahabat. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan Abang gemes ah masih boboknya Wow Masya Allah banget ya emang menggemaskan banget nih BBL penyemangat warga Konoha mudah-mudahan tetap kompak nih untuk Les lovers mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa bilang berikutnya persahabat kita lihat juga ada unggang terbaru yang kita dapatkan dari lensodoni persahabat ya Wow ini sih luar biasa Tahun ini nambah lagi, amin dong, persahabatnya kita doakan ya, mudah-mudahan nambah lagi piala penghargaan. Salah satunya di acara SCTP Music Award 2022, kita doakan semoga Leslar kembali memborong piala penghargaan. Dan tentu kejutan di malam hari ini, kita dapatkan persahabatnya, perhatikan kemana nih katanya itu persahabatnya Leslar, ini lagi otw persahabatnya di minggu malam ini, mudah-mudahan ada kejutan dan kabar baik yang kita dapatkan persahabatnya, perhatikan tuh wow, di mood ya, gak boleh dengar katanya tuh Masya Allah ya, gak boleh dengar, mau kemana yang penting kita melihat idola kesayangan kita, mudah-mudahan selama sampai tujuan apapun yang dilakukan malam hari ini mudah-mudahan diberikan kelancaran kemudahan dan kesuksesan, amin momen ini pun persahabat di kembali oleh akun Leslar Anus C banyak sekali tanggapan. Banyak respon yang diberikan Dari para sahabat yakni dari akun anissa Mengatakan Guys, kayaknya abang yang kasih vitamin Ini tim kreatif baru LED Cus Sebagai rasa terima kasih, kita follow you Abang ini, Lensaduni Kayaknya bakal banyak kasih vitamin nih Kata itu persahabat ya Kita diwajibkan juga nih untuk memfollow akun Tim Laser Entertainment yang selalu kasih vitamin bahagia soal bunda Lesti dan Bapak bilar dan kita lihat juga persahabat ke komentar berikutnya dari akun Nia underscore mengatakan itu dia lagi nge berdua di mobil butut kayaknya aduh Masya Allah banget ya ini sih cute banget vitamin tipis-tipis kita dapatkan malam hari ini mudah-mudahan ada cedukan vitamin terbaru yang kita dapatkan dari Bunda Lesti dan Papa Bilar nggak apa-apa di mood persahabatnya asal bisa lihat idola kesayangan kita bahagia kita masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya di malam hari ini jangan kemana-mana total stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat